Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar di dalam kesayangan kita Ke kabar pertama persahabat kita lihat ada unggah terbaru dari Bunda Lesti ya di laman akun instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto Bareng Kak Loli dan Kak Ayu Dewi ya Masya Allah di acara baby nomornya Kak Loli Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Bunda Lesti Bismillah lancar Sampai persalinan nanti Kak Loli sayang Aurel Hermansyah Masya Allah banget ya Kita doakan yuk Mudah-mudahan Kak Loli persalinannya nanti Diberikan kelancaran Kemudahan amin Di postingan ini juga tentu banyak sekali tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan juga nih dari para sahabat Ya, ini dari akun Instagram, Terejarat Rindu mengatakan di kolom komentar, Hidup itu seperti pelangi, penuh warna, penuh rasa, penuh cerita, juga cinta. Kamu yang berjuang adalah ia yang menjadi juara. Wow, kalimat tentunya luar biasa banget ya. <laughs> Kita lihat juga ke komentar berikutnya. Ada komentar dari Anggun Linda Lima mengatakan di kolom komentar Selalu bahagia Bunda Lesti, amin Wow, doa baik nih yang selalu diberikan kepada Bunda Lesti dan Papa Rizki Bilar Keluarga besar mudah-mudahan doa baiknya selalu dikabulkan dari ijabah, amin kita lihat juga bersahabat ke unggah berikutnya Ada unggah spesial juga dari Gerita Agatha ya Yang mengunggah sebuah postingan momennya nih Kebersamaan dengan Kak Loli dan ada Bersama Bunda Lasi juga Masya Allah Nuansa pink yang selalu membuat kita bahagia banget ya Ada komentar dari Ayu Dewi juga nih Di postingan Kak Gerita Mengatakan keceh katanya tuh Masya Allah banget ya Dibilang kece banget penampilan dari bunda-bunda cantik ini Mudah-mudahan sehat selalu, dukungan selalu banyak Dan semakin kompak untuk fans sejati Mendoakan yang terbaik Selalu mensupport juga buat idola kesayangan kita dan selanjutnya, sahabat, kita lihat juga ke momen berikutnya, makin gak bisa mohon banget ya, ketika Bunda Lasi Kejora berpamitan, minta izin kepada Papa Bilar untuk berangkat ke acara di sobornya Kak Loli. Momen ini diunggah kembali oleh Gunasti Bilar Tim, ya, tentu ada sebuah kalimat juga yang dituliskan lewat kalimat caption tium aja terus finali bisa lihat kebiasaan mereka kalau mau pamit wah wow, masalah banget ya dan tayangan ini juga persahabat ya sudah di up nih, yang sudah tayang di channel youtube nya Lethal Entertainment yang belum mampir silahkan mampir karena ini banyak sekali keseruan, banyak sekali vitamin-vitamin yang diterapatkan pasti keromantisan yang disuguhkan oleh bunda Lesti dan papa Rizky Bila ini masalah banget ya Cara cium tangan dari Bunda Lesti Kejora ini mengajarkan juga, mencontohkan juga untuk kita semua. Karena dalam rumah tangga, keromantisan harus selalu diperlihatkan. Wow, Masya Allah, agaknya semakin bangga dan semakin bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar. Banyak tanggapan juga, banyak komentar yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Pospital 547 Mengatakan, akhirnya bisa lihat kebiasaan mereka Kalau mau pamit pergi, huhu, katanya itu masya Allah banget ya Luar biasa Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya Ada ungan terbaru vitamin bahagia juga yang kita dapatkan di siang hari ini Perhatikan, wah ternyata BBL ya tidak orang tuanya Anaknya juga selalu saja Membuat kita semakin bahagia Kita lihat BBL L yang semakin aktif ya Akhirnya BBL L tentunya melek terus nih Alhamdulillah Masya Allah aktif banget Mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu menjadi anak kebanggaan orang tua Dan selalu menjadi anak yang soleh Amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Teddy di lalu kecilan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 Silakan berkomentar, Bang menucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.